Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara bongkar pasang ya. Bongkar pasang printer Canon. Ya, printer Canon tipenya adalah E410 atau E400 sama ya E410 atau E400 sama saja tipenya seperti ini juga modelnya juga sama nah namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat sekali jadi harap dimaklumi. oke langsung saja pada tutorialnya yang pertama kita lakukan adalah kita membuka tutupnya ini ya nah ini ya kita tarik ya kita tarik seperti ini nah lepas ya baru kita dorong ke sebelah kanan ya nah udah ya setelah itu silahkan gunakan ya obeng plus nah di sini ada sebuah baut satu dua Nah, ini ada dua baut ya <tuh> oke setelah itu ini sudah saya buka ya bautnya untuk caranya saja nanti silakan buka bautnya satu dua, ini kemudian kita buka tutupnya ini ya tutup scannernya ini kita buka baru kita ini ya ini cara bukanya adalah di gini ya tangannya pegang baru diangkat ke atas ya Ini nah seperti itu tangannya perhatikan tang saya nah, mudah ya nah seperti itu cara bukanya nah ini ini kita turunkan dulu supaya tidak jatuh ya nah di sini ada sebuah flex fleksibel ya fleksibel ada dua ini fleksibel scanner satunya adalah fleksibel on off nah ini kita angkat ya, kita angkat caranya. Nah, terlepas. Kemudian satunya diangkat juga ya. Tuh, seperti itu. Setelah itu baru kita tutup. Oke. Nah, ini sekarang saya taruh dulu ya. Saya taruh kameranya perhatikan ini angkat sedikit ya angkat ya jangan terlalu terbuka ya perhatikan setengah saja ya ya setengah saja jangan terlalu terbuka nah segini setengah baru ditarik ke belakang ya Hai nah, di disini supaya enak ya supaya enak hatikan tangan saya ya tangan saya seperti apa ini angkat ya, angkat separuh baru digoyang ya goyang sedikit sedikit nah jangan terlalu diangkat ya digoyang sedikit, baru tarik ke sini ya goyang-goyang tarik ke belakang supaya ini tidak patah ya Nah. Ini, ini ada kunciannya ya. Bentar, ini kuncian supaya tidak patah. Ya. Nih. Ya, supaya seperti itu tekniknya. Kemudian, bagaimana cara merakitnya lagi ya? Nah, ini kan tadi cara bongkarnya ya. Sekarang cara e, pasangnya lagi ya. Cara pasangnya seperti ini. Nah, saya taruh dulu ya. Ini ya <tuh> perhatikan ya ini kita pasang dulu kelihatan tidak ya nah ini ya kita pasang semoga kelihatan nih pasang ujung sebelah sini dulu ya oke pasang dulu ujung sebelah sini nah ya pasang dulu usahakan ini separuh ya jangan terlalu ke atas separuh nah ini separuh bukanya, baru ini di tangan saya ini ini teg, pegang terus tangan yang kanan saya ini yang pegang ini ya tangan saya yang sebelah kanan ini mendorong ya mendorong ke sini ya, dorong ke sini pegang sebelah sini supaya di, di sebelah sini itu ngunci ya Nah ini ya kemudian sebelahnya juga ya ini kan belum pas ya belum pas perhatikan jadi agak ribet ya karena saya sendiri megang kameranya nah ini ini kan belum pas ya yang ini belum pas masuknya di dorong nah dia ada selahnya ya dorong kan disitu tadi ada kuncian di depan sini ya jadi dorong supaya bisa masuk ke dalam kuncian tadi. Nah, setelah itu baru kita turunkan lagi ya. Nah, tadi itu bukannya separuh ya supaya dia bisa masuk. Perhatikan, nah, diperhatikan di sini. Nah ini tarik. Mungkin kan, ini agak kurang rapat kita tarik. Ya, sudah ya sudah rapat ya perhatikan ini sudah rapat ya hmm. ya ini kayak bekasnya dicongkel ya sama usernya bingung dia cara bukanya oke kalau sudah seperti ini baru kita pasang soketnya ya Soket yang ada di sini, ini ada soket. Pertama soket kecil dulu dipasang ya, soket kecilnya dipasang. Saya biasanya menggunakan tangan kiri ya. Nah, gelap juga ya, saya matikan lampunya. Oke, hidupkan dulu. Nah ini pasang soket sebelah kirinya ya. Semoga nampak ya, gak susah juga Megang kamera sambil memasang soketnya, nah ini, semoga kelihatan ya, Perhatikan. udah masuk baru, kalau sudah masuk seperti ini baru kita dorong ya, Masuk ya, didorong sampai terasa ada bunyi tek gitu ya. Nah, kalian rasakan sendiri, nah ini sambil diperhatikan. Jangan sampai miring ya. Ini kalau sensornya apa namanya, fleksibelnya sampai miring, maka akan terlipat ya. Itu yang menyebabkan tidak bisa hidup atau error ya. Oke, jangan harus usahakan lurus ya masanya. Kemudian ini, nih cara pasangnya. Perhatikan, ini tangan saya ya, aja. Di sini intinya ya, kesulitannya di sini memasang. Nah, sudah masuk, lurus, jangan sampai miring. Baru ditekan ya. Nah, ada terasa tek gitu ya di tangan itu nanti kalian bisa merasakan sendiri tek, nah kalau sudah sudah bunyi tek itu insya Allah sudah pas. demikian ya, baru kita baut kembali ya. baru kita baut kembali. Mari kita baut dulu ya, supaya langsung atau tautir. tapi waktunya lah lebih panjang ya, saya stop dulu. Ya, sudah saya pasang bautnya Ya Sudah saya pasang Nah ini nanti kalau sudah dipasang tinggal kita label kembali ya Kalau kalian punya labelnya nah, Sekarang Tinggal pasang tutupnya ini ya Caranya adalah Masukkan terlebih dahulu yang sebelah sini ya itu masukkan, baru ini tarik, tarik masukkan nah, sangat mudah ya nah baru kita pasang ini ya tadi biasanya kalau tidak diambil ini dia jatuh ke bawah ya nah sekarang terakhir ya kita pasang penutupnya ini, ini sebelah sini dulu kita pasang lepaskan sudah seperti ini baru tekan ya Nah sudah